Kita dengar Hakim Tu Hakim juga Ok sekarang kita dekat mana? Dekat rumah Tebiyah ah, Ok kita dekat kawasan rumah Tebiyah Abandon punya rumah And kita ada shoot untuk Vaksin Dan Ya yeah, kita nak shoot vaksin Ok Vaksin <laughs> Vaksin bukan vaksin Takdir yang berlaku ini Agar menjadi kisah silam Walau aku tak ingin perlu aku selam Ini jalan yang ku pilih Masih ada cara berbeza Tak perlu kau ada cara Lihat ini ku punya cara Dimpur Pembaris tanjakan lukis Adakah masih tebal Ataupun sudah tipis Atau juga cerun-cerun Tandus pun terakhir Tukar algoritma hidup Supaya tidak tangkis Cinda dari Tatap kedua belah mata Dulu suram Kini hampir kembali gembira. Mungkin kerana Kira Nemo dan selain Salah nombor satu Bila tiadanya risiko Aklimasi dalam situasi Menjadi lipu Bayu sayu kuyu Habis-habis telah disabu Sejenak berfikir Akan habis di batas teru Barangkali dia menuju Cahaya menyeru Tidak pernah lu untuk diceritakan Selamanya alegori menjadi ingatan padanya bertuah yang membuka lembaran bilamana mana kita bakal ditimpa sarampulan jadi ya. diri ya. yang berlaku ini akan ya. -bag menjadi ya. kisah silam Walau aku cair ini perlu aku silam Ini jalan yang aku pilih ya. Masih ada cara berbeza Tak perlu kau ada cara Lihat Variasi Cara... yang, yang masih hantui jasad ini Retasi titik yang tak disambil Sikronisasi baik Buruk kita putih hanya luaran diri Jurang penulis hidup, satu kisah misteri Suatu kala anda kata mereka punca derita Berkala juga calitan ditipu oleh berita Cuba berubah namun dihasut media masa Buat dapat teruskan lebih baik Begini saja sepucuk surat hadiah dari hitamnya lohong pesannya agar kamu tidak berkata bohong Agar hidup selalu tidak dipandang serong Bukan lepas sinarik dari selok belok lorong Insolasi, konsentrasi, inklimasi Juga solusi, deklarasi Diberi dari pelbagai definisi Antara detail, tidali, pelbagai fungsi Dan juga interaksi bersama implikasi Jadi yang berlaku ini Agak menjadi kisah silam Walau aku cair ini Aku selam ini, ini jalan yang aku pilih I Masih ada cara berbeza yeah. Tak, tak perlukan cus. Saya dapat small fork. Salah sebut kena lain tajam. Hulu tanah bukan lawatan. Wudu belano bekalan jalan siapa kita belaka kawan sai. Reda lorong penuh liku. Cakap banyak kenisiku. sikuk. Bukan buah cara bisu amara pakai mulut datang lagi. Jangan harap dihormati kau mula pakai cara bahasa mati kau sudah mula pakai cara jari kau hampir mula guna cara maki eh. Kau memang tak ada hal. Baru kata sih kau dah maki apa hal? Dan Dan cuba lawan lah. aku kau memang Buka -buka. ada hal. Bukan sementara, bukan kau suraikan. Kawan yang berbaju lawan. Kau belum mula, aku dah tawan. Nanti kau diam dengan aman. Cuba lagi persilakan. Kawannya berbaju lawan. Kau belum mula, aku dah tawan. Nanti kau diam dengan aman. Sila cuba lagi persilakan. Kawan-kawan. Bukan lawan. Bukan bukan. Tadi perlawanan kuerto di badin lawan aku aku 31 ini bukan satu Mantau pinta cuma aku kawan berbaju lawan kau belum nanti diam dengan aman sila coba lagi persilakan kawan yang berbaju lawan Ay. kau belum mula, aku dah kawan Ay. nanti diam dengan aman Ay. sila Ay. Cuba Ay. Lagi Masih tebal okay. ataupun sudah tipis oh. Atau juga ceron-ceron tanus ah, Tengkar hati Algorit mahidun supaya tidak tangkis Tindai-indari oh, tetap kedua belah mata Dulu surang si Kembali gembita. Mungkin kerana pikiran limo dan ego Selanjutnya satu bila tiadanya di oh, ego oh. Dan hey, Ikutnya kalau tak pelatang Situasi menjadi ipu Bayu oh, iya. Habis-habis pelayu oh. Sejenak yeah. fikir akan habis Membatas terung oh. Bagi oh. dia menuju Akan cahaya menyeru tidak pernah lupuk Dia ditakan selamanya ya, Ada ya. menjadi ingatan Padahnya bertuah ya, yang lembaran ya, Bila mana ya. kita bakal ditipu saran bulan Tadi yang berlaku ini Bakal menjadi kisah selam Walau aku tak ingin aku selam Ini jalan yang aku, aku pilih Masih arah cara berbeza Tak apa Yang tak disebut sekonisasi baik Buru kita putih hanya luaran diri Jurang-turang dikirisak tapi sangat teruk Suatu kalah anak katanya keputusan berita Berkala juga janitan ditipu oleh berita Tiba-berubah namun dihasut media masa Kuah dapat teruskan lebih baik begini saja Sepucuk surah hadiah dari hitam dan lohong Pesannya agar kamu tidak berkata bohong Agar hidup selalu tidak dipandang serong Moga lepaskan larikan dari penerbangan Keselurasi konsentrasi informasi juga Solusi deklarasi diberi dari pelbagai definisi Antara diteliti dari pelbagai kursi Dan juga interaksi bersama inklusasi Tak ini tak adil menjadi kisah silam Walau aku cair Eh, ya ya ya. Ini macam ni. Okey. Kau mesti Masuk, masuk. 20. Ini okay. nak okay. oh. <laughs> na kita nampak muka kau orang kau. Ya, tahu. Kau tekan benda tu. Belada. Wei, jangan menyanyi. jaga Minyaknya jangan terkejut Jangan terkejut, Ini masuk ukur betul-betul dalam trim Apa jadi dia ada dulu, siapa so, yang habiskan? Faham? Pergi silap? Silap Atau.. Jual ni lah Sakit tu? Kat! Masuk kaca! Aku stay sini ke apa? Tak. beli Belari belari sini. Eh, Oke. Guys, kita baru settle tadi. Ah, <laughs> Tiga. Nice. kita baru settle. Kami -habis, uh, scene 3 untuk satu short film untuk scope production kita orang join dia orang punya competition and hope korang dapat doakan kita orang untuk menang korang oh, jangan lupa saksikan bila kita orang dah dapat nombor dah boleh upload dekat youtube uh, kita jangan lupa saksikan eksperimentasi satu short film arahan uh, aku dah lakukan dah, dah. Dah, dah, dah, dah. Dah, dah, dah boleh uh, datang. tu atau dua tiga. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. kita Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Anjing. Gerak shoot dekat kita punya I think this is a Third location of yeah uh, Fourth location Untuk kita shoot Dan habis dia dekat Location yang ni This is our last um, location For the shooting and we are done We wrap. wrapped so ya yeah, Kita setelkan post production editing semua And korang jangan lupa subscribe Kita jumpa dekat tepat shoot nanti Ciao Then got virtual and action action. Yeah. Diam senyap Semua belakang Jangan ada bunyi Belakang terus Belakang tu Kena day 3 1 and Action donation. Belum belum belum belum jangan bagi lagi. Tu tu. Delete donation. Apa plus kan? Kalau aku buat satu virus dan suntik dekat badan orang. Kan ke? Eh Fylla, aku rasa kan, apa kata kalau kita buat satu virus dan kita suntik dekat orang, aku nak tengok apa jadi dekat orang tu? Angkat. Dah, ni mampuslah. Nah, jangan. Angkat. Gimak teruslah. Okay, aku dah terlalu kaki tidak tiket. Jangan ketau. Jadi, jangan. Ya, antar. Amei cepat Oh, aku dah ni. nih. Betul. Jadi situation. Dah? Ini mampu lah. Kait. Ah, Dia mampus lah Kenapa kau nak tolong aku pergi tak? Kat Sangat sengit tu aku tunjuk tu Aku tak tahu nak gawal ni mana yang okay. ni Ni pegang dia lebih sini ni uh. Jangan berjalan langsung Ready to the action Ha! Ah. Pergi mampus lah. Sekarang kau nak turun aku tidak? ke One Cut. Action! Tak, tak, tak, tak. Aku lupa, lupa, lupa. Jangan, jangan marah Sakit ni buruk aku. Cengok ni. So, pegang sekejap, pegang sekejap, cepat um, Ngangung, ngangung, ngangung ni <laughs> Eh, <inaudible> bayu ni Okay, ready? Ready, camera 3, and Action! Tak Kita ada pakar kelebihan dalam kebuatan perubatan. Janganlah salah guna. Oh sorry kata tak tahu engkau kalau macam ni. Minta. Ya, kawan-kawan-kawan. Ready to collect Hehehe. tak tahu. I'll take three to one Action. Kita ada kelebihan dalam pakai perubatan. Jangan salah guna. Oh, sorry, Aku tak tolong kau macam tu. And, cut. Kau bagi ruang. Aku nak. di situ. Sini. Aku nanti di sini. Depan. Okay. Pasang nasi. Ni, yeah, bagaimana? Okay, itu nanti aku letak sini. Nampak? Enggak main. Nanti aku cakap dengan dia sini. Abang lagi aku rasa. Uh. Macam mana? Okay, deddy. Deddy tujuan. Cita di, mencita di. Paling kerdah di pasar. Kini di tujuan yang action. <tries> kalau kau tak nak tolong aku, aku boleh buat sampai kau nangis terduduk kalau kau dah tahu. leluh kau tu lah kau cakap kau kata cakap tadi ada mak mak abah kau je tu dia uh, macam tak nak kau bunuh apa buka muka sekali jadi ketua ni ayah chen mak abah entah Benda-benda membaiklah tu. Dah taklah tak. tak. Haa, ah, baiklah. Haa ah, betul. Ready to toilet and action. Ah, yelah aku tolong kau buat virus tu. Tapi kita kena ada vaksin juga dulu. Yang risau. Vaksinnya aku kita tinggal siapkan dia punya virusnya saja. Tapi yang penting kau kena tolong aku. Kau orang berdua kena tolong aku. Faham? Kem, okay. kau pergi ambil adikku. Maksud tak kau? Kena pulang kan? Tak pulang lah. Haa. Okey, aku Okey, duduk tinggalkan. Minah ada sesuatu dekat kan? Okey, Min. Action. Mm, yelah, aku tolong kau buat virus tu. Tapi kita kena ada vaksin sekali. Jangan <tik> ya, risau. Vaksin semua bersih. Kita tinggal siapkan dia kena virus dia. Yang penting, kau kena tolak. Dan kau kena tolak sekali. Ya. Kau punya belakang. Ready 3 2 and action. Jalan cepat. Ready 3 and action. Pasal vaksin, korang tak perlu risau Sebab aku dah siap vaksin yang awal-awal Yang penting, kita kena siapkan ni dulu Yang paling penting sekarang ni, kau pun hantar aku Dan kau pun hantar aku, faham? Hakim, okay. okay. ambil adik-adik Eh mati. Hadi tu tu one action. Semua silent baring Akim Nandung hilang. Jadi. Free to one. Jatuh ni. Belum, belum, belum. Daripada tuang, daripada nak tuang, daripada nak tuang. Dia ceri tuanan. Action. And cut. Kamera. 1 2 3 Action. Eh! Hey. Ni apa benda pecah-pecah ni? Ha? Kenapa kau pergi sini bawah? Aku nandung sini. Kau tak nampak kau. Oh. Kau balik sini lah. Ya? Kau tarik sini lah. Ya. Kau dari sana. Kau tarik. Kau pergi kat tempat kau balik. Haa sini. Oh. Kau balik sini pada oh. perempak. Okey. Okay. 1 2 3 8 9 Eh Ni apa benda macam-macam ni? Hah? Buang aku beli semua tu pakai air ke? Pakai ni yo. Sini jap. Sini. Kutep pun kemas. Kau dengar lah sekali. Siap. Then cut. Siap. Yeah. Mindphone phone, sana-sana-sana dekat tempat tadi tu. Macam tadi lah. Okey. Tadi. Ya lah punya suara ni. Okey, tadi. 3, 2, 1, and. Action. Tengok. Okay. Belakang lah. Nanti aku nak hudung-hudung okay. belakang aku. Eh, hey, susah lah. Okey, tadi. Akim atas 2 oh. sini. macam okay, Ready, 3, Action! Hello Hello Yang nah. Haa okay. Hatihan Ok, ready, 3, action Ya, yeah, nampak ni sekejap, ke belakang ke belakang fahlah tengo una ishad Fiera fira Camo, anda Kira agar te né. Só. sini. Satu. Terus lari ke sini ke aku. Okey. Satu, dua, tiga. Action. Ah, pegang. Terus ke toilet sana. Ready to turn action. Aksion Kau kenapa Mira? Fira, Fira, Fira Fira, Fira, okay, okay Ready Ready, 3, And action Kau kenapa Fira? Aku tengok kau gelabah aje. Cuci terus sikit kat aku apa, apa masalah Ha? And cut Terus jala, pandang depan Terus jalan dengan kereta Ready, 1, 2, 3 Aksion Satu, dua, tiga. Okay, pilih yang dekat ni, dekat hakim tu. Uh, okay, ceritain dulu macam ni. Ready? Ceritain macam ni. Ah, ready. Cerita mana? Ceritai macam ni. Okay, ready. Siapa? Ready satu action. Ceritai macam ni. No, no tingu muka aku bukan bukan dengan kek, bukan tembok. satu, dua, tiga action. setidaknya ni